Halo apa kabar kalian semua, pada kesempatan kali ini aku ingin tes kualitas mic seharga Rp 20.000 ditambah dengan sound card V8 Kira-kira seperti apa untuk kualitas suaranya, tapi sebelum lanjut silahkan like and subscribe and share Dan ini dia untuk kualitas suaranya Test 6123 bagaimana untuk kualitas suaranya ini adalah kualitas suara dari mic seharga Rp20.000 ditambah dengan sound card P8. Bagaimana untuk kualitas suaranya? Check Check 123 tes 123 Test check 123 bagaimana untuk kualitas suaranya ini adalah kualitas suara dari mic seharga Rp20.000 ditambah dengan sound card P8 bagaimana untuk kualitas suaranya? Check Check 123 Tes 123. Tes cek 123 bagaimana untuk kualitas suaranya. Ini adalah kualitas suara dari mic terharga 20.000 ditambah dengan sound card 8 Bagaimana untuk kualitas suaranya? Cek cek 123. Tes 123. Tes cek 123 bagaimana untuk kualitas suaranya. Ini adalah kualitas suara dari mic terharga 20.000. Ditambah dengan stone card b8 Bagaimana untuk kualitas suaranya? Cek, cek, satu, dua, tiga. tes satu, dua, tiga. Cek, cek, satu, dua, tiga. Ini adalah kualitas suara dari mic clip on bando. Dan bagaimana untuk kualitas suaranya? Cek, cek, satu, dua, tiga. Cek, cek, satu, dua, tiga. Dan by the way, untuk mic ini harganya kalau tidak salah sekitar... 15000 lebih murah daripada mic yang satu ini lebih murah tapi bagaimana untuk kualitas suaranya lebih baik mic clip on bando ini atau mic yang ini seperti apa kualitas suaranya cek cek 123 dan semoga ini bisa menjawab rasa penasaran kalian dan mungkin sekian dulu untuk kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat salam salam audio sampai jumpa